Cinta itu ketika lu debat soal agama di Facebook dan lu berdua mencapai sebuah kesepakatan bersama tanpa saling menjatuhkan. Cinta itu ketika lu kekurangan seribu rupiah untuk beli rokok dan kasirnya bilang, udah mas nggak apa-apa seribunya gak usah. Cinta itu ketika lu mendapatkan hasil ujian yang bagus. Di pelajaran yang lu nggak pelajari. Cinta itu ketika lu kembali memainkan akun game yang udah lama banget nggak lu mainin, ya, dan lu masih ingat passwordnya. Cinta itu ketika lu lagi cek rekening dan sisa di rekening masih bisa buat transfer ke orang tua lu. Cinta itu ketika lu ngelawak, dan temen-temen lu semuanya ketawa. Cinta itu ketika lu mau pesen makanan favorit lu, dan ternyata makanan favorit lu lagi promo. Cinta itu ketika lu mau bayar pintu masuk tol, pakai itul e yang udah lama nggak pernah lu pakai, dan ternyata saldonya cukup. Cinta itu ketika lu sedang santai di kebun yang banyak nyamuknya dan saat lu cek di tas lu ada obat nyamuk. Cinta itu ketika lu udah siapin uang untuk bayar parkir di minimarket dan lu tidak menemukan adanya abang-abang tukang parkir. Cinta itu ketika lu lagi nyetir di jalanan. Dan setiap lampu merahnya hijau semua Cinta itu ketika lo sedang tidak mencari Dia akan muncul di hadapan. Karena memang tidak perlu dicari Karena mungkin dia hanya butuh Waktu untuk muncul di hadapan.